minum apa? Minum apa? apa minum apa minum apa minum apa satu, aku satu, satu, satu, satu, satu, satu, inget lampung satu, satu, satu, satu, satu, ya satu, ya satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, cara satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, Aduh, bukan main. Anda dekat uh, nih. Anda dekat mana? Aku A mau main. Aku mau main. Main. Kayaknya saya lewat loh, Ma. Hah? Hmm? Hmm? maksudnya, maksudnya mau pesen lah. <laughs> Pesan apa nyanya? Pesan rambutnya. Pesan rambutnya. Pelayanya Pelayanya Rambutnya doang yang mau pesen. Dari tadi aku di-skip orang dulu, ih. BT, BT pudar, BT pudar yang nyebut kamu. kamu ya. Orang Korea, kan pengen belajar bahasa Korea, kenapa sih mereka orang konservatif? Oh. Oh. Itu ya, itu ya. Udah pinter, udah pinter. Kenapa pengen belajar bahasa? Ya. Bahasa Korea. Hmm? Minum apa? Minum apa? Minum apa? Minum apa? Minum minuman sih ini sebenarnya susu vanilla susu bukan bukan vanilla itu mc itu mc kan bisa terlalu jauh ah telah ah oke reh terus minuman nah, setan itu minuman setan itu bukan bukan vanilla dulu kan Aku beli gitu, loh. Suka bikin boba, kan? Di rumah terus jadi beli bubuk, bubuk minumannya, mm. Terus, minumannya gitu. Beli pupukan, beli pupukan. Apa mm. udah jadi? Apa udah jadi? Apa udah jadi? Apa udah jadi? Apa jadi? Apa udah jadi? Apa udah jadi? Apa udah jadi? Apa Sakramo Sakramo Istimewa Istimewa apa ya. Negara cantik. aku live keluar. Cantik Sant sekali. Cantik sekali. Aduh. Eh kamu ini cuma bikinnya di IG doang oh. ya Gak bikin di YouTube ya? Aku ada YouTube. Aku ada YouTube. Ini YouTube bu. Ini YouTube Emang gak lihat YouTube kok. Subscribe dong. Subscribe dong. Enggak, aku belum lihat. Aku cuma lihat-lihat video kamu dong. Ya, ada oh, ada di YouTube. Ada ada di YouTube sih. Hmm. Oke oke nanti aku cari. Ada di thumbnail IG kamu, ya kan? Heeh. Ah, kamu situ ah, apa? Kamu ya, Risa. Kamu ya, Lupa aku. Lupa. Aku. Risa? Risa? Bagianan. Bagianan. Witness. Oh. Oh. Ini enggak Risa. Ini enggak Risa. Enggak pulang lah waitress terus apa? waitress terus apa? Toko bar baru, baru. Bar. Bar. Asik, deh. Alhamdulillah gila aja. Oh, Bayar ya, oh, ya, banyak aja. ini alhamdulillah aja. Bayar alhamdulillah aja. Bayar alhamdulillah aja. Bayar alhamdulillah aja. Bayar alhamdulillah biasa oh alhamdulillah aja. Bayar alhamdulillah aja. Bayar Ya, pasti banyak kan. Ya, pengenjung. pasti banyak pengenjung. Warung Ayu. Warung Ayu. Ngaji <gak> juga. Ini kok enggak Ini kok enggak masuk? masuk. Kan udah pulang. Operate pagi sampai sore. Operate pagi sampai sore. Iya. Apa sih sipan ada sampai malam? Apa sih? Sip-sipan ada sampai malam. An. sih cuma kebagian sip pagi. Oh. Ini. Kamu tiap hari main Omen TV nggak sih? Aroh kayak... tiap hari main Omen TV nggak sih? Hah? Ma tiap hari main Omen TV nggak sih? Apaan? Ma tiap hari main Omen TV nggak Motor Nggak Cuma kalau aku kayak ngerasa Motor tertentu doang Iya kalau aku ngerasa kayak gabut banget itu bermain. main ya Bisa bikin Kayak gini tuh bisa dibikin konten ya kan? Tapi I nantilah Iya sih Menunggu saat yang sudah tepat Iya aku pasti banyak viewernya jalur. Kamu pasti banyak viewernya Iya, bener. Mana aja? Iya, oh, mana? serius. Iya, serius. Kalau lihat bodimu. Seksi semalam aku live. Ya. Bodimu seksi. Kamu lah. kamu, mau nonton, kan, kamu, kamu mau nonton kan semalam live? Kamu ngobrol sama itu yang Instagram. Ngobrol sama itu ya Instagram. Heeh. Orang, oh. Orang Uzbekistan. Oh, gak nonton sih. Oh, oh sebentar aja lah. Enggak oh, nonton kamu sih. lagi ngobrol sama Mas yang lain Sebentar live. aja lah aku, aku mau gabung ah kok nggak yang... di lain. Gak apa apa nggak bapalah aku mau di... oh, gabung ah kok nggak di kalau mau mau gabung anda dekat wah udah main ini jelek banget ya ponnya ya anda dekat wah udah main ini hmm? sayang pengacau Aiyah ya, tempatnya jauh, sayang sayang banget jauh. Bodi, kenapa? Bodinya aduhai, coba pak, oh, ya, coba berdiri, mau lihat. Kalau dekat ya mau main lah. Bodinya bodinya aduhai, coba coba berdiri, mau lihat. Eh nggak nggak nggak bisa. <laughs> Kalau dekat ya mau main lah. Ini kok suaranya telat? <laughs> suaranya telat Katang mungkin jaringan aku kayaknya Oh Aku udah ngobrol oh. panjang Aku leper. mau nyari opa-opa dulu ya Oke okay. Aku udah ngobrol panjang lebar Hai Where you from? Hai I'm from Russia Russia? Russia? Do you live I live in France I'm from... What ah. are you doing What are you doing in... French? France? France? live? <laughs> Nothing Still two? Uh, still two? Uh, What? What? No How old are you by the way? How old are you by the way? What? How old are you by the way? How old are you by the way? 22 22 mm. Yes. And you? Ah, 25. Ah, 25. <laughs> oh, you can speak Korean. Oh, you can speak Korean. Eh? <laughs> oh, 안녕하세요. <laughs> <inaudible> My Korean is very, oh, okay, very, okay, okay. very, oh, okay, very okay. bad. Okay. Uh, yeah. What you, is your name? Are you... Haksang? Haksang? My name is Jack. Haksang? My name is Jack. Haksang? Ah, uh, student? Ah, uh, student? Ah, uh, no. I've worked uh. there. Ah. Chico Bimo, yeah? Chico Bimo, yeah. I'm music teacher. Ah, oh, music teacher. Ah, oh, music teacher. Yes. Singing, singing. Singing, singing. Yes. Oh. Oh. Hey, wah. Hey, wah. I want no. to hear you. I want to hear you. No. It's okay. It's okay. No, no, no. no, no. Why? <laughs> Why? Are you shy? Uh, Are you shy? My voice is very the bad. Uh... uh, uh. Uh, music is uh, music teacher is very good. <laughs> yeah. You think it's bad? You think it's bad? What? No, no, no, no, no. <laughs> I'm Contact. from Indonesia. I'm from Indonesia. In Indonesia, mm. Bali. Mm. No, nah, I know. Have you ever been in Indonesia? Have you ever been in Indonesia? What? have you ever been, in you ever been in indonesia? i don't understand you, repeat have, please have you, ever, have been you ever been in indonesia? indonesia? Uh, my english very bad right? right? <laughs> uh, okay okay paka paka what are you doing? cooking? what are you doing? what are you doing? You You look so You look You look Korea 몇 살이야? 네, 20. Oh, so 네. 스위스에 갔는데. 네. 스위스에 갔는데. 한국에서 어디인데요? 지역이요. 어? Huh? 뭐라고? 지역. Mm. 지역. 지, 지역? 아, 못잘 oh, <웃음> <자>, 모르겠어. 오케이, 오케이. 오케이, 오케이 di 안산, Ansan Ansan? 안산, 안산, 안산, 안산, 안산, 안산, 안산, 안산, 안산, 안산, 안산, Ansan 안산, 안산, 안산, 안산, 안산, 안산, 안산, 안산, 안산, 안산, 안산, 안산, 안산, Ansan 안산, 안산, 안산, 안산, 안산, 안산, 안산, iremei mau semenikah? type? Uh, uh, hangul, hangul. I... i can read hangul. you can read yes of course uh, I, i say explain M M I N J I 5 5 5 아, 5 안녕하세요. 안녕하세요. 5 5 5 5 5 5 5왜5 5 번요? 5 Sih, enggak ada kabar. Enggak mau diajak ngobrol. halo why you skip me? Why you skip me? Biasa ya, si Bautin deh. gimana malam ini gua belum dapet stranger yang bagus tau gimana sama, nih sama aku juga dari tadi eh. kena skip mulu malah ini ketemu bukan ketemu. masalah kena skip orangnya itu loh padahal ini malam Sabtu biasanya banyak yang eh, iya, iya. yang bening-bening yang ganteng-ganteng palingnya tuh yang enak diajak ngobrol ya enggak ini, ini ini enggak ada gak ada yang enak bener <laughs> aku kira cuma aku doang aku doang kayaknya deh apa ya, kena video, aku, aku, cuma aku ketemu Julia juga Aduh, Julia yang orang mana? Julio, Julio siapa itu namanya Julio? Oh ya, yang Jerman atau karena ada Julia dari Jerman sama Polandia yang pernah aku temuin. Yang mana? Yang Julia mana? Yo ya, ya ada dua ya. Uh, yang mana nggak tahu? Yang. Yang Julia kayak apa? Yang orang Turki? Apa yang Poland? Yang Poland mungkin. M Mukanya kayak siapa? Aduh, lupa aku Ya susah jelasin Tapi kayaknya malam ini jarang dapat lah. Enggak susah saya emang ya? Enggak, enggak. Ini pada jalan-jalan, pada dating kali. Beberapa menit langsung skip, langsung diajak ngobrol nggak ada yang nyambung lah. Aduh, males kayaknya. Ya gitulah. Namanya juga Om TV. mau tidur aja lah. Kadang-kadang. Enak kamu live streaming. Kamu kenapa nggak live streaming sih? Dulu rajin kulit tuh kok. pc enggak kuat. PC kamu gak kuat kenapa? Untuk live stream. maksudnya nggak kuat dalam arti kayak dia drop atau kayak lagging-lagging atau Laging, kenapa dia dimaksud iya. nggak kuat. Bener. Kalau lagging macet, itu bukannya tentunya... enggak gini? Lagging itu pengaruh dari PC atau dari jaringan nih? Keduanya. PC juga pengaruh, jaringan juga pengaruh. Beli yang baru dong. <laughs> <laughs> ini duitnya belum ada. Beli yang ada. baru dong. Ani ah, ini haaah, untuk kek, dang <SILENCAN> sini, hang hebat soyo itu udah pernah ke Korea? duit banyak dong? satu bulan gajinya tiga 30 juta gimana sih? lu bikin banget kata siapa? Bikir, gua eh, banyak tembih banyak di Korea ya? siapa yang? ya taulah, lah gua kan dulu udah pernah bawa ke Korea sebelum mau ke Korea, riset dulu mau kerja di sana, gajinya berapa setahun aja udah bisa bikin rumah loh kerja di Korea hebat Gue ya. tahun lah paling hebat aku di rumah saja Eh mau? dulu, dulu uh, kamu di Koreanya berapa tahun sih? Siapa yang mau di Korea <laughs> ngarang awas. Kena. Kena kerja di Korea kan? Enggak di rumah aja. Bang Jack? Enggak kemarin ditawarin jadi pentas aja sih di di sini di kotaku, <susuk> tapi belum dapat panggil. Enggak enggak, gini gini. Udah pernah ke Korea belum? <laughs> belum. Jujur aja. Belum. <laughs> ini <tuk> kamu <tuk> jangan bohong, aku tanya serius nih enggak ini biar teman-teman pada tahu enggak dirubah saja wah kamu live streaming di omongin PC ini. <tuk> ya enggak papa kan biar teman-teman terinspirasi -teman ter Kali ada yang pengen ke Korea nanti jadi rajin belajar bahasa Korea kemudian kurang bisa tahu. kerja di sana kan membantu itu namanya kurang Diman tahu <tuk> lah apanya kurang tahu pertanyaannya adalah apakah kamu sudah pernah ke Korea apa belum? Kamu jawabnya kurang tahu ya udah rahasia berarti ya. Oke okay, oke okay, rahasia. Okay. Aku mau kita. cari konten dulu ya. Oh nggak boleh kamu kan milikku. <laughs> Aku belum dapat konten nih. Oh ya udah ya udah selamat oh, semoga dapat yang enak okay. ya dapat konten oke. Dak Bayufr. info, eh, kasih ne, Seksi Saya banget. seksi banget malam ini. Oh seksi sih lihat kepakaianku nol nol. Kita mau <laughs> <laughs> oh, main-mainnya malam-malam jam 1 belum tidur. Belum tidur aku lagi. Gimana dapat opa-opa berapa? Belum dapat, baru mulai sih. Oh jam segini baru mulai jam berapa? Dibilang jam 2? Jam dua almost. Ah. Jira punya reagasi nggak dapat dapat ki, nggak ah, oke kayak kemarin, kemarin banyak dapat sekarang. Banyak... Hmm? Lupa, apa, hmm? karena ini sabtu kali ya, jadi orang banyak. Nggak tahu kayak ngobrol, nggak ada yang asik diajak ngobrol bisa sampai 30 menit, nggak nggak ada ini paling cuma bentar. habis itu pergi pergi pergi gitu, nggak kayak kemarin kemarin. Ada juga, hmm. juga sabar tapi kalau kalau cewek cari cowok sih pasti banyak yang mau ngobrol tapi tergantung Hah? tergantung gimana apalagi kayak yang kemarin no kasar L kok <laughs> ya itu maksudnya tergantung cowok hmm. tuh kalau misalnya di sini kan kebanyakan ha. negatif ya Kebanyakan, lah. Jadi, kalau misalnya kita nyanyi-nyanyi yang -nyanyi serius untuk ngobrol seru tuh susah. Iya, bener-bener itu kebanyakan hmm. kayak, "Aduh, aku mikir orang Korea itu kayak gitu kebanyakan ya." Uh, banyak yang lumayan sih, kata-kata kasar juga buahnya. "Yes, Shiva, oke, kayak gitu kan?" Iya, tapi biasanya aku langsung bilang sih, "Gue youtuber, mampus lu masuk Iya benar. Iya, bener-bener kalau ngomong youtuber dia pasti tutup muka atau kayak gini dia nggak berani takut makanya bagus biar Hah? dia trauma iya. biar stress <laughs> saya habis <di> skip <laughs> mikir anjir <laughs> youtuber ternyata, yang hadis, nih kenapa kamu diplur nggak sekalian aja tunjukin mukanya tapi kayaknya aku pernah ketemu itu orang wajahnya nggak ganteng-ganteng juga sih maksudnya ya, yang ngetatuan itu ya orangnya ya iya yang telanjang ya aku, aku pernah ketemu sama itu itu Orangnya kasar-kasar Makanya mimpi uh. Kau pernah ketemu itu enggak? Youtuber Korea namanya siapa ya? Yang kayak transgender itu siapa namanya? Uh. <tuh> Kang, Kang, siapa namanya? Ah, lupa Aku pernah Aku, hmm? aku jar jarang banget main omet TV oh. Kok belum tidur sekarang? Udah malam? Karena tadi sudah tidur paginya Oh sama, aku juga <tuh> Tapi aku enggak tumben sih maksudnya aku main jam segini biasanya aku kalau jam 12 ke atas itu males main di Korea udah kayak sepi itu loh soalnya di sana kan jam 2 udah malam banget bener jadi isinya kayak orang Korea nggak jelas gitu gitulah susah tapi biasanya banyak orang uh, orang maksudnya yang lain juga pakai Korea jadi tetap aja targetnya cari cewek Korea karena banyak oh, ya orang bener. bahkan hmm. yang pakai Korea hmm. Kemarin aku ketemu orang Turki, Turki kalau nggak salah ya, Turki atau mana Turki terus Kazakhstan. Dia pintar-pintar bahasa Korea, mungkin levelnya di atas kulah mungkin. Hmm? Ya kayak dia kuliah, kuliah, kuliah, kuliah di kuliahnya di Korea ya, pantas aja. <laughs> Bahasanya lebih expert dari aku lah. Makanya orang Indonesia itu hebat-hebat sebenarnya nggak perlu keluar negeri. Kebanyakan kan akmi, ya Auto dia. Bule bule yang bilang mereka tuh youtuber gitu ya bisa banyak bahasa tapi kan kebanyakan mereka tuh udah pernah ke negaranya yeah, yeah. emang lahir kayak ada kemarin bule yang kayak, kayak itu yang kemarin yang aku temen aku, ya dia bisa bahasa Perancis ya karena emang tinggal di Kanada lingkungan tapi menurutku aku lihat yang di videomu yang orang Korea bahasa Inggrisnya pinter-pinter semua ya maksudnya Gak, karena itu biasanya mereka tuh pernah tinggal orang Korea tuh kebanyakan kayak gitu pasti nggak so soalnya yang aku tahu orang Korea tuh lafal apa e aksennya Korea itu kayak misal self itu kayak selfe ada e-nya kayak e indahhe kayak apa kemarin ada... iya jadi mereka memang ya kalau emang yang udah pernah tinggal di luar ya pasti logat, logat luarnya NPR se se se sempurna ya wah uh keren -huh. uh, ini Ntar aku main ke Bali lah, ajak ajakinlah jalan-jalan. Oke. CP yang mana? Hahaha. Keh, aja. Bayar bang, bayar. Aduh, bayar berapa lah, masa? <laughs> ya, <Yeah>. Itulah. <laughs> <laughs> ya aku, aku tertarik kayak itu ya loh, yang di di Bali itu apa namanya?